Halo semuanya, how are you guys? Gua harap lo semua di luar sana baik-baik aja ya. Episode kali ini spesial banget guys. Karena hari ini gua mau nyobain staycation di resort paling terkenal sepulau Bali. Dan hari ini kita bakal cari tahu bareng-bareng ya, kenapa resort ini bisa seterkenal itu. Ada apa aja sih di dalam dan kira-kira worth it atau nggak buat staycation di sini. Nggak usah banyak cincong, langsung aja kita mulai videonya ya. Kui. Seperti gue bilang tadi ya, hari ini gue mau nyobain staycation di resort paling terkenal sebalik Atau mungkin se-Indonesia Kenapa gue bisa bilang begitu? Lo lihat aja instagramnya, followersnya lebih dari 260 ribu men Gue rasa sangat-sangat langka ya Untuk sebuah akun instagram hotel bisa punya followers sampai segitu banyak Pastinya ada sesuatu yang bikin orang-orang pada ngefollow akun resort ini, iya kan? Nah makanya gue sendiri juga penasaran ya Ada apa sih ini hotel kok bisa sampai seterkenal itu? Gue yakin lo semua pasti udah pernah denger hotel yang namanya Ayana ini ya. Dan hari ini gue udah membulatkan tekad dan merebalkan dompet ya untuk dihabiskan di hotel yang super mewah ini. <tuk> <tuk> Untungnya gue tuh selalu pesan lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang banyak pilihan hotelnya, harga jujur tanpa biaya tambahan dan diskonnya banyak. Tuh coba lihat, baru pesan aja tahu tau udah ada diskon gajian 20% yang awalnya dari harga 5,3 juta. Jadi tinggal 4,3 jutaan aja. Apalagi lo masih bisa dapetin diskon tambahan lagi dengan masukin kode promo pas check out. Bener-bener definisi murah buat lo. Hah? Lo belum punya kode promo? Makanya sering-sering cek sosmednya 3.com ya. Karena mereka sering banget ngebagiin kode promonya di situ. Nih, karena gua baik hati dan tidak sombong ya. <guluh> gua mau bagian kode promo buat lo semua yang nonton video ini. Masukin kode UT500K pas lo pesan hotel di aplikasi tiket.com Dan lo bisa dapetin diskon langsung 10% sampai dengan 500.000 Kalau gue masukin kode promonya Gue dapat lagi tambahan diskon 430.000 Jadi tinggal bayar 3,9 jutaan aja Mantul banget kan? Mantulnya lagi nih voucher udah bisa lo pakai dengan minimum pemesanan cuma 300.000 aja Pesan sekarang sampai dengan 30 Juni 2022 untuk periode menginap kapanpun Buruan pakai vouchernya karena hanya bisa dipakai satu kali per pengguna untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia. Beli lebih murah di aplikasi tiket.com Detail vouchernya gue taruh di bawah ya. Karena hari ini budget pas-pasan tapi pengen banget nginep di Ayana, akhirnya gue cuma pesen di tipe kamar Deluxe Room with Garden View ya. Ini adalah tipe kamar yang paling murah yang ada di resort ini guys. Dan gue rasa juga kebanyakan yang stay di sini juga nginepnya di tipe kamar yang ini. So, dengan budget semini mungkin, kira-kira apa yang bisa gue dapetin dari Ayana ini? Kita bakal cari tahu bareng-bareng. Begitu gue dateng, semua barang bawaan tuh langsung diangkat dan dirapihin ke troli sama bellboynya. Dan gue dianterin juga buat check-in ke lobbynya. Dan kalau lihat ke bagian langit-langit lobbynya, disitu ada banyak motif-motif karakter yang gue sendiri kurang paham itu gambar apaan. Mungkin kayak semacam pewayangan gitu kali ya. Asli tuh keren banget sih, karena gambarnya tuh detail banget guys. Seperti biasa, pas check-in lo bakal diminta KTP dan juga tanda tangan form. Dan selain itu, semua tamu yang check-in di sini wajib buat ngasih kredit card, atau alternatif lainnya lo harus deposit cash Rp500.000. Uang ini bakal dibalikin kalau lo check out nanti, dan deposit ini tuh wajib ya, guys. Nggak bisa di-close atau di-skip, jadi pastiin kalau lo nggak punya kredit card, lo bawa duit minimal Rp500.000 cash buat check-in di sini, tapi tenang aja. Kalau lu lupa bawa duit di dalam sini ternyata ada ATM kok. <laughs> nah abis check in, gua dikasih cold towel dan juga welcome drink ada teh Rosella. Oh ya btw, pas gua dateng tadi dikasih kalung bunga kamboja kayak gini. Tapi yang ini nggak bertahan lama sih, guys, karena cuma berapa jam aja bunga-bunganya tuh bakalan jadi kecoklatan gitu. Abis check in, gua langsung dianterin sama bellboy-nya yang bawa barang-barang gua ke kamarnya. Pas nyampe kamar baru deh, gua dikasih keycard room nya luas kamarnya 48 meter persegi dan pas baru masuk kamarnya bener-bener sejuk dan wangi sama sekali nggak ada bau-bau apeknya guys pertama gua langsung pengen lihat kamar mandinya dulu ya baru masuk di samping sebelah kiri langsung ada bathtub dan walaupun ini yang tipe ditanam gitu which is sebenarnya gua tuh kurang suka ya tapi pas gua cobain ternyata ini tuh nyaman banget guys terus dari sini kalau lu berendam lu bisa sambil nonton tv yang ada di dalam kamar Terus ada juga wastafel yang desainnya tuh klasik banget dan amenities juga super duper lengkap ya. Walaupun ini belum pakai yang branded gitu. Terus untuk handuk-handukannya udah lengkap ada di bawah wastafel semua. Di atas ada dua botol sparkling water, dua gelas buat berkumur, sabun cuci tangan, waslap dan juga body lotion. Buat amenities sabun-sabunannya tuh pakai sistem refill dan pakai brand lokal ini guys. Wanginya juga enak dan sama sekali nggak norak. Seperti biasa di sampingnya ada dua pintu kaca yang pasti mengarah ke shower room dan juga toilet. Untuk shower roomnya di ada dudukannya dan shower headnya pasti udah pakai yang tipe rain shower ya. Terus untuk toiletnya udah pakai yang tipe canggih punya ya guys, yang banyak tombolnya itu. Bukan cuma bisa ngeflash atau cebok doang, tapi juga bisa ngangetin dudukan toiletnya coba. Mantul banget tuh? Fix kalau nginep di sini wajib berak ya. <laughs> Biar lo bisa ngerasain pup di toilet Sultan ini ya kan? <laughs> Masuk ke dalam lagi. Di sini ada lemari pakaian yang gede banget dengan empat pintu. Kalau pintu yang tengah, di dalamnya ada bathrobes sama beberapa gantungan baju dan ada luggage rack yang dilipat gini juga. Sedangkan pintu lemari yang paling kanan, di situ ada safety box, laundry bag, tas punbon yang boleh lu bawa pulang dan juga obat nyamuk elektrik. Tapi di sini sama sekali nggak nyamuk kok sepengalaman gua. Terus di dalam ada LCD TV dengan ukuran 49 inch Channel TV-nya lengkap tapi belum Smart TV ya. Nah, yang gua salut ini nih. Di sebelahnya TV, di situ ada mini bar. Tapi ini bukan asal mini bar ya, guys. Karena lo bisa lihat sendiri, setupnya tuh terniat sih menurut gua. Sampai dibikin satu set lemari khusus gitu. Cakep banget. Ada banyak kompartemen dan di situ ada dua botol sparkling water lagi dan juga dikasih komplement tiga buah jeruk. Jeruknya udah gua cobain dan manis ya rasanya. Pastinya di depannya ada bednya ya. Lebarnya 2,4 meter guys. <laughs> ya karena ini tuh 2 twin bed yang digabung jadi satu ya. Kan kalau twin bed masing-masing kasurnya lebarnya tuh 120 ya. Jadi kalau digabung jadi segini gedenya. <laughs> Terus kalau lu buka hoarding yang ini, viewnya bakalan langsung menghadap ke garden yang luas banget. Di sini juga ada balkonnya, tapi ini kecil banget sih guys. Kayak cuma buat syarat doang gitu, buat formalitas aja gitu, supaya ada balkonnya. Dan BTW, balkonnya ini menghadap ke arah barat. Jadi kalau sore gini, view sunsetnya itu dapet banget. Oke deh, gitu aja room tour di tipe bedroom yang paling murah di Ayana. Dan sekarang, waktunya gue buat ajak lo ngelilingin semua fasilitas yang ada di resort yang super duper mewah ini. Let's go! Nah, seperti yang gue mention tadi ya, ini resort tuh gede banget. Saking gedenya tuh mustahil lu bisa enjoy semua fasilitas di sini kalau lu cuman nginep semalam. Di sini ada banyak banget resto, total ada 7 dan empat diantaranya ada di dalam komplek Ayana ini. Kalau yang ini tuh namanya Padi Resto. Ini nih yang bakal jadi tempat breakfast buat semua tamu yang stay di sini. Suasananya outdoor dan tempatnya kayak pavilion-pavilion khas Bali gitu. Tapi besok aja lah ya kita cobain langsung makan di situ. Sumbah Ayana ini landscape-nya cakep banget guys. Sampai setiap lu noleh ke sudut manapun, tuh selalu manjain mata banget. Gak pernah gagal buat bikin mata gua tuh takjub. Nah, kalau yang ini tuh main poolnya, kolam renang yang paling besar yang ada di sini. Kedalamannya 1,2 meter dan di sampingnya ada 6 patung naga yang ngeluarin semburan air ke kolamnya. Untuk kolam renangnya tuh ada banyak banget ya guys. Ini cuman salah satunya aja. Tenang, gue bakal kasih lihat ke lo semua kok. Oke, okay? kalau yang di dalam balai ini itu kolam whirlpool atau jagus, ya guys. Kalau jalan turun ke bawah lagi, disitu ada satu kolam lagi. Nah, ini namanya lower pool. Jadi, air yang turun dari atas itu ya dari main pool yang tadi. Di sampingnya juga udah disediain pool bar. Jadi, kalau mau santai-santai disambeknya sambil nge-light meal, bisa bet. Nah kalau yang ini emang didesain untuk kolam anak. Ada yang cetek banget cuman 60 cm kedalamannya. Tapi bedanya di sini tuh ada wahana perosotannya guys. Buat naik ke perosotannya masuk lewat pintu yang ini guys. Di dalam sini tuh gelap dan agak licin guys, jadi mesti hati-hati ya. Wah sumpah sih kalau bocah-bocah di sini pasti gagal gak mau berhenti main ya, swear dah. <laughs> Nah, kalau jalan ke yang paling ujung, di situ ada areal garden yang gede dan luas banget. Lu bebas dan mau ngapain aja di mari. Mau tiduran, rebahan, lari-lari, sampai koprol juga boleh kok. <laughs> Sumpah deh, numpang nafas di sini aja tuh udah entertained ya. <laughs> Tapi jangan salah, di bawah situ masih ada satu bar yang terkenal banget yang gua mention tadi. Namanya Rock Bar Ayana. Dinamain Rock Bar karena lokasinya itu ada di atas batu karang dan buat ke situ lo harus naik eskalator ini guys. Ini naiknya gratis ya, agak bayar kok. Dan pas nyampe ke bawah pun itu bebas guys. Cuma mau numpang foto-foto juga boleh kok, nggak harus pesen makan asal tahu diri aja ya. Kalau nggak makan ya jangan duduk, malu guys, malu. Oh iya btw, FW ini buat yang kesini ada dress code nya ya. Ada beberapa baju yang haram buat dipakai di sini. Karena kalau lo pakai baju-baju itu, lo bakal diusir dan gak boleh masuk ke dalam rockbarnnya. Misalkan kayak singlet merk minuman keras, atau celana surfboard, atau bikini itu gak boleh, guys. Mana lo semua pasti tahu kan, kalau harga makanan di sini tuh pricey banget. Asal lo tahu aja ya, di menunya gue bacain pisang goreng tuh di sini 100 ribu, guys. Belum teks dan service charge ya. <laughs> Jadi kira-kira tambahin lagi tuh 21 persen. Dibilang mahal banget banget banget banget sampai nggak mampu kebeli, ya nggak juga ya. Namanya juga jual view sama suasana kan. Dan cuma di sini lu bisa makan sedeket itu sama ombak. Gue juga sempat iseng pas makan di salah satu resto di Ayana ini ngobrol-ngobrol sama eksekutif chef yang ada di resto itu. Dia bilang, rock bar ini adalah tambang emasnya Ayana. Bayangin aja, sehari omsetnya itu ratusan juta guys. Tapi itu dulu sebelum pandemi. Setelah pandemi pastinya turun dan lebih sepi dibanding dulu ya. Tapi kalau ngeliat pas gua datang ke sini suasananya serami ini, gua yakin kalau ratusan juta aja pasti dapet sih. <laughs> di samping rock bar di situ ada satu kolam renang lagi yang terakhir namanya Ocean Beach Pool. Ini nih yang dulu jadi salah satu pelopor infinity pool pertama yang ada di Bali. Bentuknya cakep banget kayak lagun. Ada banyak kabana di sampingnya dan kalau lu foto dari belakang bakalan nimbulin ilusi optik kayak gini seolah air kolamnya tuh kayak nyambung sama air di laut makanya dinamain Infinity Pool. Nah pas malamnya jujur nggak banyak ya gambar yang bisa gue ambil karena pas jam 7 teng aja di sini tuh udah gelapnya banget banget banget banget guys. Jadi ya lanjut besok aja lah ya. paginya gue tuh langsung breakfast aja ya. di sini breakfastnya tuh all you can eat buffet breakfast dan udah start dari jam setengah tujuh pagi sampai jam 11 siang. gue suka banget sama suasana tempat breakfastnya, bener-bener berasa homey ya, nyaman bet. pilihan menunya juga banyak ya, mulai dari western, Indonesian, salad, mie kuah, bubur ayam, bread and bakery, waffle dan kawan-kawan, fruit and yogurt, pokoknya semuanya ada deh. mostly semuanya enak sih, gue sama sekali nggak nemuin yang rasanya mengecewakan. Pengalaman gua breakfast di Ayana ini adalah one of the best breakfast experience yang pernah gua cobain. Dan ada satu lagi nih yang bikin gua tuh jatuh cinta banget. Kerosannya Sumpah gua nggak tahu ya kenapa nih krosan enak banget. Aduh, pokoknya rasanya tuh nggak kalah deh ama krosan bakery bakery terkenal di luar sono Karena gua tuh emang pecinta krosan ya. Gua tuh udah melanglang buana nyobain krosan dari A sampai Z. <laughs> Dan menurut gua, ini tuh enak titik. Wajib banget buat cobain. Saking demennya, gua sama bini gua breakfast di mari. Kita tuh duduk di sini hampir 2 jam, guys. Bener-bener <laughs> se enjoy itu kita makan di sini. Abis breakfast siangnya seperti biasa ya. gua cobain buat berenang bentar di main poolnya. Dan viewnya dari atas sini tuh priceless banget sih, guys. Sayangnya karena ini udah jam setengah dua jadi gua nggak bisa lama-lama ya. Mataharinya udah tinggi, yang ada tar malah gosong ya kan. Pulang-pulang kulit perih-perih. <laughs> <laughs> Salah satu pengalaman staycation terbaik yang pernah gue cobain No debat. Nah mungkin abis nonton video ini Beberapa di antara lo bakalan pengen nginep di sini ya Tapi mungkin harganya tuh over budget buat lo ya ngap Tenang aja, gue tuh ada solusinya Lo bisa cobain buat nginep di hotel adiknya Ayana Yang harganya cuma separohnya Tapi walaupun lo cuma bayar separohnya Lo bisa nikmatin semua fasilitas yang ada di Ayana juga Wow mantep banget kan? Gua bakal kasih lihat ke lu semua hotel adiknya Ayana itu yang mana di episode berikutnya. So, stay tune di channel gua. Jangan lupa buat subscribe dan follow gua di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye bye.